Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya adik-adikku semua. Uh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perbudu. Oke, okay? uh, pada materi perbudu ini dikhususkan untuk kelas 2 ya. Kita lihat bersama-sama, ya. Materi Ayo Berwudhu Kelas 2 oleh Kudung Isnaini ya bersama saya Kudung Isnaini ini. Yang pertama sebelum kita mulai masuk ke materi pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bareng-bareng kita berdoa dengan diawali dengan bacaan Takwir. Allahu Billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Rabbizidni ilma, warzukni fahma, wajalni min ashalihin. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. E, dengan berdoa tadi, semoga pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. adik adik semua, ya. Untuk materi nanti yang akan kita sampaikan, yaitu tentang Ayub berwudu. Apa saja materinya yang akan kita sampaikan? Kaitannya dengan Ayub berwudu, yang pertama yaitu tentang syaratnya wudu, nah, terus yang kedua tentang rukun-rukunnya wudu selanjutnya sunah sunahnya wudhu dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Oke, <tuh> lanjut. Adapun kompetensi dasarnya kaitannya dengan pengetahuan yaitu nanti memahami doa sebelum dan sesudah wudhu. Yang pertama yaitu menyebutkan syarat wudhu terus yang kedua menyebutkan rukun wudhu yang ketiganya menyebutkan sunnah wudhu dan yang keempat adalah menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Adapun aspek keterampilannya atau kompetensi dasar 4.9-nya yaitu dengan mempraktekkan wudhu nanti adik-adik bisa mempraktekkan bagaimana cara berwudhu ya dan doanya dengan tertib dan benar Oke, lanjut kita masuk ke tahap tujuan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama peserta didik mampu menguraikan makna berwudhu. Adapun tujuan yang kedua yaitu mampu menganalisis doa sebelum dan sesudah berwudhu. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menyusun data dan informasi mengenai syarat rukun sunnah dan hal-hal yang membatalkan wudhu, serta tujuan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil tentang data dan informasi mengenai tata cara berwudhu. Itu ya, oke, okay. <tuh> kita lanjut. Nah, kita masuk kepada materi, oke ya. Nah, wudhu itu artinya apa? Wudhu itu artinya apa? Nah, wudhu artinya bersuci dengan menggunakan air, karena ada yang bersuci dengan tidak menggunakan air. Lah, wudhu itu adalah bersuci dengan menggunakan air. Terus, wudhu merupakan salah satu syarat, sah solat berarti ketika kita akan melaksanakan sholat nah syarat sahnya salah satunya hanya dengan dengan berwudu terus dengan berwudu kita menjadi suci paham ya sampai sini materinya oke kita lanjut kepada syarat apa saja nah syaratnya apa saja ketika berwudu itu ya syaratnya apa saja <tuh> nah maaf ini agak serak Oke okay, syarat yang pertama adalah ini e, sebentar kameranya biar tidak mengganggu saya pindah di sini dulu oke okay ya. lanjut syarat apa saja agar e, untuk itu bisa sah Yang pertama beragama Islam nah, agamanya harus Islam terus lanjut yang kedua mumayis apa Yes yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Terus yang ketiga ya, yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Oke okay, ya. Terus yang keempatnya menggunakan air suci dan menyucikan. Perhatikan ada air itu yang bisa suci tetapi tidak bisa menyucikan. Contohnya seperti apa? Misal, contoh seperti air kelapa. Nah, air kelapa itu bisa mensucikan apa tidak? Tidak. Walaupun air itu suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Oke okay, ya. Terus air apa ya? Air kopi. Air kopi itu kan bisa diminum halal dan itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, terus yang bisa digunakan untuk berwudu apa saja? Ya, contohnya misalkan seperti air sumur yang belum yang tidak tercampur air terus apa air sungai, air laut, air hujan, air salju, air embun itu termasuk air yang suci dan bisa untuk menyucikan atau eh, mata air itu bisa untuk menyucikan. Terus syarat yang kelima adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit kayak tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi kalau misalkan kok ada yang menghalangi, di sini ada e, tip X misalkan ya, di sini ada tip X ada yang menghalangi. Maka ini wudhunya bisa tidak sah. Nah misalkan ada tip X atau ada cat, nah, maka cat yang nempel di sini harus kita e, bersihkan dulu sampai bersih. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut. Sampai sini paham ya kalau paham kita lanjut Oke kita lanjut ke rukun wudhu apa saja rukun wudhu itu Nah di sini ada enam yang pertama adalah niat nah, nanti niatnya Seperti apa nanti kita eh, kita kasih tahu niat wudhu itu seperti apa ya di materi yang selanjutnya Oke ya terus yang pertama niat Oke, yang pertama ya. yang kedua apa? Membasuh muka. Nah, membasuh muka, ingat, dibasuh mukanya. Ya, membasuh muka ini, muka ini, muka ini, pasuk. Oke, selanjutnya membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan, nah, berarti ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri. Ini dibasuh sampai ke siku, sih, ya. sampai ke siku. Oke, okay, dibasuh dengan air. Ingat dibasuh bukan diusap. Dibasuh itu berarti airnya kita tampung dulu di tangan seperti ini ya. Terus kita alirkan ke sini. Oke. Okay, lanjut. Terus mengusap kepala atau mengusap sebagian kepala. Nah, gini. Di sini kan ada kepala ini, rambut. Nah, ini ada rambutnya. Diusap ke sini. Ya, kita bukan dibasuh tapi cukup diusap jadi kalau airnya kita misalkan eh, ambil air kita tumpahkan ya, kita bisa usap seperti ini ya seperti itu terus lanjut yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki nah, jadi sampai dengan mata kaki atau bahasa jawanya polok itu sampai ke situ Biar ke paso semua bagusnya di sela-sela terus yang terakhir yang keenam adalah mengerjakan gerakan secara berurutan atau dengan nama tartib nah, terus bagaimana jika itu tidak tertib tidak urut maka bisa jadi wudhunya tidak tidak sah Kenapa karena rukun itu harus dilakukan rukun itu harus di lakukan tidak boleh ditinggalkan. Lah kalau ditinggalkan bagaimana? Wudhunya tidak sah, ya? <tuh> Wudhunya tidak tidak sah. Paham sampai sini ya? Oke, kita lanjut. ya masuk ke sunnahnya wudhu. Nah, sunnahnya di sini ya, sudah kami tuliskan ada tujuh sunnahnya wudhu. Udu. Yang pertama, apa yang pertama membaca basmalah pada permulaan wudhu? Sebelum kita mulai, misalkan ee, memegang apa air atau apa, kita mengucapkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, sambil misalkan ini termasuk sunnahnya Terus menggosok gigi ketika berkumur-kumur, gisinya disoswani, ya digosok-gosok, misalkan. Gini, oh, gosok kusuk itu juga merupakan sunahnya untuk terus yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Oke ya, seperti ini juga perhatikan. Oke. Nah, ini kan ada pergelangan, ini pergelangan, sini. nah, mencuci ya sampai pergelangan, pergelangan. Oke, sampai sini ya, pergelangan. Ini termasuk. Eh, Sunahnya wudhu. Lanjut. Yang ke keem keempat, berkumur dan membersihkan hidung. Ya, berarti membersihkan hidung. Ini. Nah, hidung itu ketika masukkan air itu istingsyah, disedot. Nah, bersihkan hidung. Ini juga termasuk sunahnya wudhu. Lanjut. Yang kelima, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga nah biasanya seperti ini perhatikan ya nah, ada yang langsung biru seperti ini terus langsung ke telinganya seperti ini nah ini kalau seluruh kepala ini diusap ini sunnah terus ini juga sunnah mengusap telinga telinga ini diusap bukan dibasuh ini juga sunnahnya wu oke lanjut yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Yang kanan ini didahulukan ya, daripada yang anggota kiri. Terus, yang terakhir, membaca doa selesai. Wudhu, oke ya, sampai sini bisa di, bisa dipahami. Nah, kita lanjut. <tuh> yang selanjutnya adalah yang membatalkan wudhu. Nah setelah wudhu kadang-kadang ada anak yang kepingin pipis, kepingin buang air besar atau kentut atau sebagainya. Nah itu apakah itu bisa membatalkan wudhu? Iya jika memang dia misalkan eh, buang angin atau kentut dari dubur atau buang air kecil, buang air besar itu bisa membatalkan wudhu. Tidak hanya itu ya menyentuh kubur atau dubur dengan telapak tangan ini ya ini kan telapak tangan nah, kalau menyentuhnya dengan ini yang ini biasanya warnanya agak putih lah ya yang ini ini bisa membatalkan duduk. Oke. lanjut tidur nah, tidur tidur itu juga bisa membatalkan kudu kenapa? karena kita tidak tahu ketika tidur apa yang kita pegang terkadang kita memegang kubul ataupun dubur kita juga nggak tahu, kita kentut juga kita tidak tahu, atau kita pipis misalkan yang anak kecil itu kadang, -kadang ada yang ngompol, nah itu kan kita tidak tahu juga lah, itu bisa membatalkan kudu terus yang keenam adalah hilang akal baik itu karena mabuk ataupun karena gila, oke ya Uh, bisa dipahami kita lanjut. Nah tata cara berwudu beserta doanya. Bagaimana tata caranya? Oke okay, lanjut. Nah yang pertama adalah niatnya wudu atau doa wudhu yang pertama. Niatnya bagaimana? Kita baca barang-barang yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu alirafil hadathil ashgari fardalillahi taala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah taala. Amin. Oke. Okay. Nah, tata caranya bagaimana wudhu itu? Nah, di sini di dalam buku apa? siswa, kalian bisa melihat ini saya ambilkan dari buku siswa. Ada gambar 6.1 sampai dengan nanti gambar berapa? 6.10. Nah, itu nanti ada <tuh> semua. Oke, okay, kita ulas satu-satu, satu persatu satu per satu dari gambar ini. Yang pertama, membaca basmalah dan niat berwudu. Nah, membaca basmalah dan niat berwudu. Kita baca basmalah dulu, terus setelah itu melafalkan niat. Tapi ada juga yang melafalkan niat itu ketika membasuh muka seperti ini. ya. Nah, itu, ada yang seperti itu. Bisa sirri, sirih itu artinya... Eh, tidak terlalu tidak tidak keras, bacanya tidak keras. Oke ya, lanjut. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, didahului dengan tangan kanan sebanyak tiga kali. Nah, jumlahnya berarti semuanya ada tiga, tiga kali. Oke, lanjut ya. Terus, yang selanjutnya, yang ketiga adalah berkumur-kumur sebanyak tiga kali sambil membersihkan gigi nah ingat berkumur-kumur tadi apa termasuk rukun syarat atau sunahnya wudhu nah kalian tadi sudah uh, mempelajari itu ya terus selanjutnya membersihkan lubang hidung sebanyak tiga kali membersihkan lubang lubang hidung sebanyak tiga kali lanjut, membasuh muka sebanyak tiga kali muka dibasuh okay ya. muka di, dibasuh sebanyak tiga kali terus selanjutnya yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak tiga kali didahului dengan tangan kanan lalu tangan kiri nah ini berarti yang rukunya yang mana membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak tiga kali membasuh dua tangan sampai siku itu rukunnya tetapi mendahulukan tangan kanan eh, dari yang kiri itu sunahnya oke ya lanjut nomor tujuh mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi ya tadi hanya mengusap saja tidak dibasuh ya terus nomor delapan, mengusap telinga dan kiri telinga kanan dan telinga kiri Oke, seperti tadi yang saya praktekkan, itu yang kesembilan Membasuh kedua kaki sampai mata kaki didahului kanan lalu kiri. Ya, terus yang terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Nah, bagaimana berdoa setelah wudhu itu? Eh, nanti kita akan bahas pada uh, session berikutnya. Oke, ya, lanjut. Nah, inilah doa setelah mimpi. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu allah ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat wa ij'alni minal mutatohirina Wajib alni min ibadikas sholihin. Amin. Ya. Inter. Oke. Okay. Lanjut. Nah, kita sudah mulai materi-materi yang apa? <tuh> Terakhir kita uh, agak rehat sedulur jenak. Kita dengan cara oh, ini ada lagu. Nah, lagu marilah ber Wudu. Nada lagunya dengan potong bebek angsa. Hafalkan ya, pasti ya. Lagu potong bebek angsa. Angsa di itu pasti hafal, oke. Ya? Kita baca bersama-sama lagu ini ya sambil dibaca nada lagunya dengan nada lagu potong bebek angsa. Oke, sekarang yuk. Marilah berwudu, berwudu bersama melakukan salat salat berjamaah Berbudu itu bersih dan suci la la la la la la lala. itu bersih dan suci la la la la la la lala, oke lagunya seperti itu nanti dihafalkan di rumah oke ya Oke, okay, lanjut. Nah, okay, ya, ya nah, untuk yang terakhir ini berarti ada evaluasi. Nanti adik-adik silahkan mengerjakan soal berikut ini. Soalnya ada enam, semuanya pilihan ganda semua. Yang pertama, a 1 rukun luhur terdiri dari uh, terdiri dari ada berapa? Maksudnya ada berapa rukun wudu itu jumlahnya? Tadi kan sudah uh, sudah dijelaskan di depan, ya. Terus yang kedua, sebelum melakukan sholat kita harus apa dulu, ya. Terus yang ketiga, air yang dapat digunakan untuk berwudu adalah air apa? Tadi sudah saya terangkan. Terus yang keempat, hal-hal yang membatalkan wudu diantaranya ada adalah apa? Misalkan apa makan, apa berlari, apa tidur. Yang kelima, rukun wudhu yang kesatu itu apa? Ya, yang terakhir membasuh telinga ketika berwudu termasuk titik-titik. Mudah mudah sekali. Oke ya, tesnya tes tertu tertulis dan itu pilihan ganda tinggal di ataupun di uh, bunderi nah uh, Oke. Ya. Oke, alhamdulillah materi kali ini uh, sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat ya dan nanti bisa dipraktekkan di rumah bagaimana tata cara berwudu dengan baik oke okay, ya Oke okay. sampai di sini dulu uh, mohon pamit apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf Pilaifikida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh